Saka baru aja kemarin pindah. Pindah kemana tante? Ke apartemen. Nih makanya tante mau kesana, mau ngeliat apartemen, sekalian mau bawa ini kueh. Kalau gitu aku boleh ikut gak tante? Dengan senang hati, ada yang nemenin. Oh kenapa sih? Suka sama saka. Gak usah ngarep, bi eh, ngarep bos. Come on. Wow. Mamnya mau ke toilet juga. Ya, ya. Ini gawat dan Kenapa? Kenapa? Dari yang gue liat dia udah mulai pendekatannya. Gue well, kerja di transfer transfermu. Lu pengen berkembang, tapi kalau semuanya toksik kayak gini ya, ya mendingan gak usah. Lo tau nggak kalau mereka berdua tuh pernah pacaran. Oh Oke. Iya? Sekarang mereka tinggal sembelahan. Hai ta? Untuk tenang. Hai, Hai sayang. Saya nggak mau tahu ya. Jangan sampai cuma gara-gara masalah sepele kayak begini event kita dianyer semuanya berantakan. Nak, nak. Nak, lu kenapa nak? Nggak apa-apa Nak, lu di apartemen nggak?